bersama Rudi Salim kata Papa B Bi, Bismillah project terbaru Bismillah persahabat ya mudah-mudahan project barunya Leslar berjalan dengan lancar dan tentunya sukses kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan kita lihat beberapa tanggapan komentar begitu banyak respon yang luar biasa diantaranya persahabat dari akun Oreo Cookies mengatakan kalau dilihat di layar klunya Model video atau musik video dan eksekutif produsennya, Bapak Bilar. Bismillah, lancar-lancar kali berdua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita lihat juga persamaannya, komentar selanjutnya dari akun Instagram Anti Roanji mengatakan: "Bismillah, semoga semakin dilancarkan rezekinya." Amin. Masya Allah, persahabat. Dan kita lihat juga tanggapan dari Eni Grieza. Amin, sudah di zoom, mengintip nama filenya Tetap gak bisa efek mata minus Katanya itu wah Masya Allah Pokoknya doakan saja yang terbaik Leslar Entertainment akan bangkit kembali Memberikan kejutan, memberikan karya Karya mengenai Bunda Lesti juga Persibatnya tentunya di Leslar Music Kita berharap, idola kesayangan kita tentunya Selalu memberikan kejutan yang sangat bahagia Untuk kita semuanya, amin kemudian juga selanjutnya bersahabat kita lihat cidukan dari tentunya bu fear yang repost kembali postingannya papa b tidak ada lelahnya idola kesengan kita setelah meeting bersama Rudy Salim. Kali ini persahabatnya kembali, tetap memberikan kejutan juga untuk keluarga Konoha. Masya Allah, mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Leslar selalu dimudahkan, selalu dilancarkan. Amin. Kita lihat persahabatnya, begitu banyak juga respon yang positif. Di antaranya persahabat dari akun bunda.kania25 situ mengatakan, Masya Allah, tabarakallah. Gak ada lelahnya, semoga diberkahi sehat terus ya, kesayangan. Semakin dilancarkan rezekinya, berkah barokah, terus bahagia lelaki kesayangan setiap langkahnya. Selalu Allah jaga dimanapun. Amin ya Allah, ya Rob. Masya Allah, memang tidak ada lelahnya. Idola kesayangan kita Mas selalu menjadi contoh dan panutan untuk banyak orang. Kemudian juga selanjutnya dari Angkun GPLS di itu mengatakan di kalimat komentar, masya Allah, terberkala Allah apapun proyek Leslar Family semoga selalu diberi kemudahan, kelancaran, kesuksesan dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, doa-doa baik selalu kita aminkan, mudah-mudahan diinsyabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Masya Allah. Kemudian selanjutnya kita lihat di diunggah Bunda Lesti, masya Allah banget nih persahabat, kebahagiaan, vitamin selalu dapatkan Kali ini Bunda Lesti tiga jam yang lalu mengunggah foto cantik. Sebelum make up pakai serum White Cell DNA sama day cream MS Glow Beauty, make upnya nempel banget. Gimana nih kak Sambil ngetek, tentunya persahabat yang punya MS Glow nih, aduh mbak mbak Sandy, detek sama Bunda Lesti makin cantik. Aura-aura terpancar positif di Ratu wajahnya Bunda Lesti selalu bersinar Sang kejora memang selalu bersinar Tidak akan pernah redup Masya Allah, sehat selalu untuk Bunda El. Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kita lihat juga persahabat berikutnya di sini Papa B langsung mendapatkan DM dari Les Lovers Kali ini membahas soal Bunda Lesti Istrimu Bilar makin cantik dan berkelas Wow Langsung Papa Bilar juga tentunya memberikan jawaban Alhamdulillah Terima kasih Mudah-mudahan saya bisa selalu memberikan efek positif buat istri saya Amin Masya Allah banget para sahabat. Ini jawaban yang sangat bijak dari seorang Rizky Bilar Postingan ini pun juga kembali oleh akun Sandal Putih Bilar. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis. Masya Allah, emang sekarang aurinya bunilis makin bersinar. Makin cantik, makin stylish, makin wow aja gitu. Efek bahagia emang biasanya gitu sih. Dan yang bikin bahagia, ya suami sama anak dong, ya kan? Aduh, Masya Allah. Makin mahal bukan karena pakai baju mahal, tapi kesan mahal berkelas tuh, rosa Inilah hebatnya idola kesenangan kita yang selalu membuat kita bangga. Selanjutnya, kita lihat juga persahabat, kita intip aja outfitnya Bunda Lesti yang sangat berkelas. Dimulai dari harga tentunya tas yang ditenteng oleh Bunda Lesti, Hermes Paris, mencapai Rp 470.673.000. Masya harga yang sangat fantastis. Dan untuk baju yang dikenakan oleh Bunda Lesti, merek Zara dibanderol Rp rupiah. dan untuk celana Levis, persahabatan merek Zara juga dibanderol Rp 799.900 dan untuk sandal yang dikenakan oleh Bunda Lesti itu merek Chanel dibanderol Rp 28.800 (10.000). Masya Allah. berkah barokah, mudah-mudahan. Rezeki idola kesayangan kita juga bisa nular ke kita semuanya Amin Kemudian juga persahabat kita mampir ke unggahan Evernova FC Wow ada apa Papa Bini persahabat yang momen semalam main bola nih Aduh Masya Allah banget Yuk ramaikan di kolom komentar dengan tentunya Komentar-komentar yang bijak, komentar-komentar yang positif Mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus, mencintai, dan men-support Leslar family. Pastinya juga kita masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya.